Singa gunung merupakan salah satu spesies kucing liar asli Amerika. Nama singa gunung diperoleh karena warna bulu kuning kecoklatan mereka mirip dengan singa dan hidup di daerah berbatu pegunungan. Biarpun bertubuh besar, singa gunung justru berada di subkeluarga yang sama dengan kucing peliharaan. Spesies gunung memegang rekor Guinness karena memiliki nama sebutan terbanyak. Dalam bahasa Inggris saja, singa gunung memiliki lebih dari 40 nama. eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like nya ya seorang gadis berusia 9 tahun di negara bagian washington amerika serikat diserang oleh seekor singa gunung pada 28 Mei 2022 Gadis tersebut diserang saat bermain petak umpet bersama dua temannya di sebuah kamp gereja. Saat itu gadis yang berusaha untuk mengejutkan kedua temannya justru diserang oleh singa gunung. Ia berusaha melawan singa tersebut dan kedua temannya melarikan diri. Lalu gadis tersebut berhasil diselamatkan oleh para orang dewasa dan segera dilarikan ke rumah sakit. Seusai kejadian, para orang dewasa setempat melakukan pencarian untuk menemukan singa yang melakukan penyerangan. Penduduk setempat akhirnya berhasil menangkap singa muda jantan dan membunuhnya. Serangan singa gunung terhadap manusia merupakan kejadian yang sangat jarang. Negara bagian Washington hanya mencatat dua serangan yang menyebabkan kematian karena singa gunung selama 100 tahun belakangan. Serangan tersebut terjadi pada 1924 dan 2018. Sementara itu ada juga 20 serangan lain yang mengakibatkan korban luka. Singa gunung adalah spesies kucing terbesar kedua di Amerika Serikat setelah jaguar. Tubuh besar dan berotot singa gunung membuat mereka sebagai predator yang ditakuti di habitatnya. Mereka juga terkenal sebagai ambush predator, di mana mereka mengintai mangsanya dan menyergapi saat yang tepat. Meskipun demikian, mereka bukan predator puncak di beberapa habitatnya. Mereka harus bersaing dengan predator kuat lainnya. Predator ini biasanya memangsa rusa atau hewan lain yang lebih kecil. Singa gunung dewasa cenderung tidak hidup berkelompok, kecuali kelompok yang terdiri dari induk dengan anak-anaknya. Ketika menginjak usia 2 tahun, singa gunung mulai menyendiri. Bayi singa gunung terlahir dengan pola bintik-bintik hitam kecoklatan pada bulu mereka. Pola ini akan hilang seiring mereka dewasa, hanya menyisakan pola hitam kecoklatan pada ujung ekor. Bayi singa gunung juga terlahir dengan mata biru. Sama seperti kucing domestik, mereka terlahir dengan mata tertutup. Setelah menginjak usia kurang lebih 16 bulan, mata mereka berubah kuning kehijauan. Walaupun cenderung menghindari manusia, namun serangan hewan ini disebut meningkat akhir-akhir ini di Amerika Utara. Hal ini diakibatkan semakin banyaknya manusia yang memasuki habitat mereka. Sekitar 4.000 singa gunung terbunuh setiap tahunnya di Amerika Serikat dan Kanada akibat perburuan legal.